Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika kita mendapatkan chat WhatsApp dengan tulisan yang banyak seperti ini, maka di bagian bawah ada tulisan baca selengkapnya untuk membaca chat secara keseluruhan. Nah, di sini kalian bisa ngeprank atau ngerjain teman kalian dengan tulisan baca selengkapnya seperti ini. Padahal ketika dibuka hanya tulisan seperti ini saja, sehat bos. Ya, ini tentu saja menjengkelkan. Nah, untuk bisa membuat tulisan seperti ini, yaitu baca selengkapnya dalam rangka ngerjain teman, ada cara yang sangat mudah sekali. Oke, langkah pertama silahkan kalian buka browser internet yang ada di HP kalian, kemudian silahkan buka situs dardura.com. Kalian bisa mengklik untuk linknya ini pada deskripsi video saya. Kemudian pada situs ini kita scroll ke bawah, lalu di sini silahkan kalian tuliskan untuk kata yang akan dikirim ke teman. Misalnya kata depannya, hai, bang saya mau cerita. Kemudian ditambahkan spasi. Kemudian kata kedua kita tuliskan lagi. Nah ini di kolom kedua adalah kata yang nanti akan tersembunyi. Misalnya kita tambahkan, cukup ini aja. Kemudian jika sudah, lalu klik buat. Berikutnya untuk teks yang di bawah ini, kita copy ya. Oke, kita tandai dulu atau pilih semua. Lalu salin Kemudian jika sudah, berikutnya sekarang kita tempel atau paste pada chat yang akan dikirimkan ke teman Misal saya kirimkan di sini Tekan dan tahan, lalu tempel Lalu kita kirimkan Nah, jadinya seperti ini ya Walaupun tulisannya pendek, tetapi ada tulisan baca selengkapnya Nah, berikutnya teman kita yang menerima chat Bentuknya seperti ini Bang, saya mau cerita Terkesan tulisannya panjang ya Padahal ketika dibuka, hanya sedikit saja